Jadi, kurangi was-was itu penyakit paling besar penyebab semua orang jatuh tuba. Coba ngobrol dengan psikiater, itu mereka sudah menemukan orang cemas biasanya sakitnya sesak napas, dan corona itu sakitnya sesak napas karena cemas. Lalu, ya? rata-rata nanti saturasi apa? saturasi oksigennya turun turun turun, ada yang bisa naik kadang enggak. Bismillah orang kalau cemas nafasnya sesak. sesak, gitu ya. orang jatuh cinta sama, ya, ya. takut cinta ditolak. Orang. orang benci sama, orang ketakutan sama. Sekali Bapak cemas masuk sekian penyakit, jadi berhenti dari cemas. Kurangi nonton berita-berita yang tidak bermanfaat. Negara paling maju di Jazirah Arab, di Emirat Arab, itu tidak memberitakan COVID sebagai mana kita memberitakan di Indonesia. Maka negaranya waras di kita. Ya. Kita nggak tahu nih karena nggak bisa kemana-mana kecuali vaksin, terpaksa vaksin, Pak saya kan paling nggak suka disuntik, Pak Ya, apa boleh buat? Emang sudah dipaksa Kita vaksin, banyak juga yang ramai Ustaz kok vaksin? Ustaz bagian konspirasi Emang kamu bukan dari konspirasi? Semua kita dikonspirasiin Cuma cukuplah konspirasi Allah SWT Allah sebaik-baik yang membuat konspirasi Kajian kita, insya Allah, di waktu yang sangat singkat ini membahas tentang salah satu yang membuat wali bertahan jadi wali, bukan wali nikah. Ya, seorang yang soleh diangkat derjatnya menjadi mufaridi. Apa arti mufaridi? Orang yang duluan... Maju kehadiran Allah, diangkat dekat kepada Allah, di saat yang lain masih belum sampai kepada Allah. Nabi satu kali mengatakan, 100 orang telah dahulu orang mufarrid Siapakah itu Wahai Rasulullah az 100 orang yang banyak zikir, Baik laki-laki atau Perempuan <tuh> zikir secara harfiah secara bahasa itu artinya menyebut tapi yang tinggi zikir itu artinya mengingat bisakah mengingat sesuatu yang tidak pernah kita kenal, bisa enggak ini Pak Perry ini orang pasar kan sebanyak itu orang belanja kalau nggak kenal bisa ingat gak? Kan? Ya, bisa ingat itu makhluk Pak, gimana maka syarat supaya zikir itu nikmat. Kenallah yang dizikirkan. Kenali siapa yang kita sebut. Kalau kita kenal siapa yang kita sebut, maka zikir yang dianggap banyak terasa sedikit. Maka ada satu bab namanya ma'rifatul mazgur. Mengenal yang dizikirkan. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah, "Fazkuruni azkurku". Terjemahan harfiahnya apa? Sebut aku, ingat aku, aku sebut engkau, aku ingat engkau. Itu terjemahan. Mau makna yang jauh? "Fazkuruni kenang-kenanglah sifatku, namaku, kebaikan-kebaikanku." Itu maknanya, kenalilah perbuatanku kenalilah jasa-jasaku kenalilah kebaikan-kebaikanku engkau akan aku kenal kembali bisa, paham? surah al-bapur berarti ya ingatlah aku, zikirlah kepada aku aku akan berzikir kepadamu jadi kita ini bisa jadi objek zikir tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak فَزْقُرُونِ uh, بِعُلُّهِ Itu mananya? Ingatlah aku, kenallah keesaanku Ini kajian kita subuh tadi قُلْهُوَ اللَّهُ Ahadnya pak kalau kalian ikutin dari pagi tadi Kenalilah bahwa akulah yang esa yang tunggal semata-mata Walaupun kata orang, corona ini diciptakan oleh ilmuwan, disebarkan oleh globalis konspirator, tapi kalau Allah nggak izin jadinya, jadinya maka bagi saya, nggak masalah-masalah amat mau goblok. Globalis kayak global kek kayak atau globalis, Pak. Goblok, mau dia apa sih sebut? Ada lagi istilah-istilah Inggris -istilah gitu -istilah ya. Terserah mereka mau ngapain? Allah kita, sebelum konspirasinya ada Setelah konspirasinya ada, kan tetap Allah Sebelum pandemi ada, setelah pandemi ada Bahkan pandemi gak ada robbun Allah Rabb kita yang kita sembah Tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah Vaksin itu sandiwara aja Pak sandiwara kita Emang kita gantung sama vaksin Nih, coba lihat Uzair, Ashabul Kahfi itu uzir 100 tahun ketiduran enggak makan enggak minum hidup ashabul kahfi 309 tahun hidup bapak denger gak riwayatnya ashabul kahfi mati nggak ada kan di Quran nggak ada di hadisnya ternyata ketemu di satu riwayat bahwa ashabul kahfi nanti Allah bangun kembali berarti dia tidur lagi Pak bukan mati saat Yajut Mauzut keluar Allah bangkitkan kembali Ashabul Kafi. berarti umurnya sudah berapa tahun? Saya gak ngerti. Bisa? Bisa. Sebelum beliau sudah ada Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup, Pak. Masih hidup Ulama-ulama ahlullah itu sering bertemu. Kalau ada orang bilang enggak ada Nabi Khidir, berarti dia lagi ngasih tahu Makomnya dia. Makam dia tak pernah bertemu nanti gampang dong ya kalau antum nggak ketemu ada orang ketemu terus yang benar yang mana belum pernah ke Jakarta ada orang udah ke Jakarta yang benar cerita Jakarta siapa orang yang pernah ke Jakarta dong al isbat namanya kudimal isbat al nafi kalau bertukar nih antara yang nolak yang menerima Kita dulu kan yang menerimakan, yang menerima lebih tahu daripada yang nolak Jadi fazkuruni azkurkum Kalau terjemahan kami Fa'arifuni arifukum Kenalilah aku, aku akan kenalim kau Kalau kita sudah dikenal oleh seseorang, disebut-sebut gak namanya dilihat-lihat nggak ya, wajahnya ya dicari-cari nggak di sosial media di Facebook dicari-cari siapa nih dicari di YouTube kalau ada di YouTube kalau nggak ada cukup kemudian kita tanya ke orang-orang yang tahu wah ini buku aneh, ini enggak ini nggak asal tentu ambilah ambil, ambil. ah begini-begini Sohir, <laughs> nyampe penting kedengaran jelas ya, jelas ya. Kalau beli yang bagus sekalian, kalau sini, biar tempat banyak, mau 100 juga nggak apa-apa kayak semut, kayak jamur kan. Nggak, kita nggak gak larang, teman-teman, silahkan ambil kajian saya, ambil. Tapi kalau ngambil dari video orang, tentukan riwayatnya, seperti nyantumin hadis riwayat BPIR gitu ada ca ada ada logonya ya? kalau ngambil dari irma andor ya tampilkan jangan biar ditampilkan itu namanya modalis jika dulu ahli hadis menyebutkan satu riwayat dia nggak ngaku bahwa dia dapat dari fulan langsung dia bilang dari syekhnya fulan itu namanya modalis gengsi nyebut nama fulan kurang keren maunya dia disebut sendiri namanya modalis pembohong tapi halus halus tapi bohong ini nggak ada saudara sama cuma kurang ajar Pak ya nggak sopan gitu ya yang sopan hargailah orang capek-capek -cape, ngambil gitu, ya. kita izinkan nggak apa-apa makanya saya nggak bilang hanya cuma BPR nggak ya, siapa aja boleh tapi yang enak kurang bikin saya nyaman juga ya bikin atur, Mama sama ustaz siapa aja ya, jangan nama kita aja bikin mereka juga nyaman untuk berbicara maksud gantung sini seratus pak baik fazkuruni azkurkot sebut aku, ingat aku ujungnya puncaknya pak kenalilah aku kalau sudah kenal baru bisa mengingat kalau bisa mengingat baru bisa menyebut bener? Nah, mau gak kenal Allah maka belajarlah mulai dari bab akliat mengenal sifat 20 nakliat mulai dari kulhu ahad. kemudian zauqiyat dirasakan ke dalam diri diingat-ingat jasa Allah Subhanahu Wa Taala. ini zaman Corona tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki Belum? padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya dia gak kerja apa-apa Ibunya juga nggak pernah ngantarin makanan, tapi makanan tersalurkan lewat plasenta. Saya mau tanya nih ibu, ibu-ibu kah yang menciptakan plasenta itu hari-hari? Ya, hari-hari itu ibu-ibu yang buat. Jadi ibu kalau makan itu gimana? Nyopin anak deh makannya gitu, enggak kan? Masukin dulu ke mulut, begitu gak? enggak? Enggak Siapa yang ngatur itu alam bawah sadarnya seorang ibu? masuk Pak, kayak kita ini produk itu dulu minum air ketuban. Ya. Lupa ya, purna-purna untuk ibunya itu. Lahir, lahir langsung kerja nggak, langsung bisa jalan nggak kayak kambing. Tadi kita makan kambing ya, di rumah Bapery? Biar antum iri. Kambing baru lahir langsung berdiri langsung berdiri Pak Al ah, nggak pernah kambing nih sok kota ya kambing kalau baru lahir langsung berdiri Pak langsung berdiri Pak. bisa nyari nyari minum Pak Ini bisa nih. tapi yang pertama dicari tetap susu ibunya kenapa karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput cocoknya minum Ayo susu ibunya. Bayi kita waktu bayi lebih lama, kita menjadi pasif itu lebih lama. Di saat itu yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Oh, sekarang yang jamin sama nggak? Sama. Bedanya cuma formulasi aja pak. Dulu cara manggilnya, ya, ya, ya. Itu zikirnya anak kecil itu. Itu zikir itu pak. Kalau sekarang zikirnya banyak, oh, ya Allah, corona ya Allah. banyak yang tumpang ya rezeki jangan putus. Itu -gitu kita zikir. Tapi saya mau tanya, sebelum corona ini Allah sudah tetapkan ya, zikir kita, rezeki kita berapa? Udah udah ya? Terus antum khawatir kenapa khawatir? Berarti jangan-jangan Tuhannya ganti nih pas corona ini? Ya? Ada Tuhan corona ya? Tuhan kita sama. Allah itu uji kamu tanpa files ingat aku, Juga Kamu sibuk mencari selainku. Dikasih virus dikasih bencana, masih ingat Allah nggak? Enggak juga. Nah, nanti nggak tahu deh, apalagi yang dikasih. Nah, di saat kita dikasih bencana, ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah, benar maka saran saya, mau hidup sehat ya, Sehat pikiran? Kurangi nonton berita Corona Ya Mau? Mau sehat? Alhamdulillah, saya jarang pak nonton Kalau gak lewat di sosial media kita, kita gak baca Itu pun kita gak tertarik baca Biarin begitu Si bayi yang dia makan pertama kali, yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya Karena kalau dikasih nasi, dikasih roti, dikasih teh talua, dikasih durian Itu bisa rusak kak si bayi itu, bisa mati nggak dia? Nah, maka zikir itu, ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan Zikir ini, ini, saya ngomong lebih serius, Pak. Hati-hati, hati-hati. Zikir itu ada kekarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak sama kayak orang minum obat, bisa keracunan. Kalau obat keracunan tubuh, tubuh rusak. Kalau orang zikir tidak tahu tekniknya, zikir itu bukan dengan fikir, zikir itu dengan kolbu, Bukan dengan akal, tapi dengan kolbu. Kalau orang zikir dengan akalnya, dia akan mengakali-akali makna zikir yang terjadi nanti hmm. Gini Bang ya, Apa tuh? Kalau kata orang jawab, oh, sablem gendeng. <keh> Emang gitu bacanya. Salah ya? Majnun. Ya? Gilo. Million. Million. Uh, kalau hal, hal kan, dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi. Di saat dia mabuk ma'alifatullah, dia berkalam sesuatu. Kalau ini enggak. Belum mabuk, udah bergila dulu. <keh> Kenapa? Karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwa yang Jadi dalam bab ini wajib nggak punya guru. Di akhir zaman ini nanti nggak ada yang kita pelit-pelit pak. Nanti kita kasih semua. Dulu itu bapak kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau. Datang ke madlis khusus. Kalau nggak datang nggak dikasih. Cuma karena di Pekan Baru masih ada guru-guru zikir Saya tidak boleh bagi secara umum Datangilah guru-guru itu ya Ini manas-manasin aja pak Kenapa ini adab kami, sesama orang yang Mempelajari ilmu zikir dan metode mengajarkan zikir Allah yuhaditha biha'u ta'la timan huwa Allah Ini ada pahli hadis tidak boleh mengajar jika di situ ada orang yang lebih tua, lebih dahulu ada, apalagi lebih dulu jadi mursyid. Maka saya kajian begini, kalau udah datang-datang juga ustadz susah kalau ke situ. Ya udah, nanti kita kasih juga pak, tapi nanti sabar belum. masa baru datang mengajar sekali dua kali langsung kasih zikir. Nanti kebanyakan zikir tuh pusing juga Ustad, kata Ustad fulan zikirnya ini Kata Ustad, kok zikirnya itu Nah, disitulah perlunya Kalau sedang latihan zikir Gurunya cukup satu Kalau udah selesai satu metodologi zikir Boleh nambah guru Paham? Bukan dilarang per guru banyak Tapi kalau sedang sekolah Di satu madrasah, satu sekolah Cukup sekolahnya atuh dulu Kepala sekolahnya atuh aja dulu benar supaya apa supaya kurikulumnya nggak tabrakan bukan dilarang selesai pindah aja nggak apa-apa itu maksud para masae jangan banyak-banyak guru dulu kalau belajar, belajar zikir jadi kenapa nih mohon maaf ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya lima ada gurunya tujuh ada gurunya minus ya jadi bingung kemarin Ustadz ini ngajar zikir ini Ustadz Fulan datang dari Jawa zikirnya ini Ustadz Fulan datang dari Jakarta lain lagi datang dari Padang lain lagi datang dari Medan lain lagi kan ya, bingung kan yang tahu muridnya seharusnya zikirnya apa itu sama dengan dokter dokter tuh tanya dulu diagnosa dulu oh kalau begitu kamu Zikirnya obatnya ini, biasanya dokter nanya gak pernah man, minum obat apa aja gitu ya, alergi apa aja, sama pak, seorang tobib, kolbu, dia dengan kolbunya bisa nanya, kalau gak nanya atau lisannya, udah pernah belajar tariqot apa gitu, pernah nanya begitu padahal ditaruh, karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu, seperti bapak ini pakai parfum, yang ahli parfum langsung ngerti gak, out gitu ya. Ini parfumnya parfum yang mahal, yang harga Rp 5.000, Rp 20.000, Rp 200.000, 2 juta itu beda pak Hidungnya kan terbeda. beda <laughs> Maaf pak, ya Aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir Bisa dicium, bisa tercium pak Itu gak bisa dibuat-buat, emang begitu adanya bukan berarti itu alam gaib itu kan masih zahirnya kita cuma zohir yang agak ke dalam itu aja bedanya untuk zikir pertama, rata-rata Nabi mengajarkan zikir La ilaha illallah tapi kalau versi Quran zikir pertamanya Allah Allah ikhrab bismi rabbi bacalah nama Rabbu siapa nama Rabbu? Allah berarti zikir pertama Allah Allah tapi kalau lewat hadis Sayyidina Ubadah ibn Samid itu meriwayatkan satu kali Nabi SAW saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfau a'idiyakum, angkatlah tangan kalian suruh angkat tangan summa kulu la ilaha illallah nah, nanti ada masanya saya talqin semua yang hadir kali ini namanya talqin jama'i talqin umum Bimbingan umum. Bimbingan umum boleh. Ada bimbingan khusus. Gak boleh kita ajarkan depan orang. kecuali orangnya udah paham semua. Baru dari channel Chandra Alfi